Timas, kayaknya dia suka sama aku Semua perhatian yang kecil Buatku ini dekat selalu Semua perhati yang kecil Buatku semakin jatuh hati Buat coklat strawberry pastry pie